Sebelum mulai jangan lupa like, subscribe agar Anda tidak ketinggalan informasi menarik yang lainnya. Apakah hubungan Anda bersama pasangan saat ini seperti kapal yang tenggelam? Meskipun Anda mungkin tidak memperhatikan bahwa hubungan tersebut sebenarnya sedang menuju akhir perpisahan. Namun, inilah saatnya untuk membuka mata Anda terhadap realitas hubungan Anda. Berikut adalah beberapa tanda-tanda yang harus diwaspadai bahwa hubungan Anda sedang dalam perjalanan menuju perpisahan dan membuat Anda mungkin tidak akan menjadi pasangan lebih lama lagi. Yang pertama, tidak saling mengerti. Jika sepertinya kalian tidak dapat melakukan percakapan tanpa ingin saling melukai, itu pertanda ada sesuatu yang tidak beres. Anda hanya tidak memiliki kesamaan lagi, dan lebih buruk dari itu, anda tidak memiliki rasa hormat terhadap sudut pandang satu sama lain. Yang kedua, Anda merasa tidak berada di ruang yang sama. Jika Anda duduk di suatu tempat yang sama dengan pasangan Anda, tetapi Anda merasa seperti berada di planet yang berbeda, itu pertanda pasti bahwa ada banyak jarak emosional di antara hubungan Anda. Tanpa disadari, kalian telah menarik diri satu sama lain. Yang ketiga, anda merasa baik ketika Anda jauh, apakah sepertinya Anda selalu merasa sedih dan tertekan saat berada di dekat pacar Anda? Sementara itu, ketika Anda pergi sendiri untuk bergaul dengan teman-teman atau melakukan sesuatu yang Anda sukai, Anda merasa bersemangat tentang kehidupan. Ini adalah tanda besar bahwa hubungan Anda tidak memberi Anda tingkat kepuasan dan kebahagiaan yang sama dulu. Yang keempat, Anda tidak ada dalam kalender rencananya. Dia selalu membuat rencana untuk bertemu denganmu begitu dia punya waktu luang, tapi sekarang sepertinya dia bahkan tidak memikirkan waktu bertemu denganmu. Jelas sekali bahwa prioritas pasangan Anda telah berubah. Yang kelima, pasangan Anda mulai mengurangi perhatian kepada Anda, rasanya seperti pasangan Anda perlahan menarik diri dari Anda. Dia menelepon Anda sedikit lebih sedikit, Kemudian mengirim pesan sedikit lebih sedikit dan melihat Anda sedikit lebih sedikit. Yang keenam, banyak melamun. Anda mungkin mendapati diri Anda memikirkan orang lain dan bagaimana rasanya berkencan dengan mereka, atau bahkan bagaimana rasanya menjadi lajang lagi. Meskipun pikiran-pikiran ini mungkin bukan pertanda Anda tidak bahagia dengan pasangan Anda saat ini. Ingat, setiap tindakan dan keputusan dimulai dengan sebuah pemikiran. Yang ketujuh, Anda tidak fokus pada masa depan. Jika Anda dan pasangan tidak pernah membicarakan masa depan lagi, itu tandanya Anda bisa menemui jalan buntu dalam suatu hubungan. Apa yang harus dikerjakan jika Anda berdua merasa buntu tentang berbagai hal? Jika Anda tidak dapat membayangkan pria itu di masa depan Anda, hubungan bersama pasangan Anda patut dipertanyakan. Nah itulah beberapa tanda yang harus Anda perhatikan. Semoga video ini membantu Anda dalam menjalankan keseriusan hubungan yang lebih baik lagi. Terima kasih dan sampai jumpa di video berikutnya.